Bu, ada juga, juga orang perempuan, perempuan suka mobil. mobil. Akhirnya suaminya, suatu ketika dia, dia bawalah bawa istrinya pergi beli emas Selesai dibeli emas, senang betul istrinya, istrinya. Senang betul istrinya, istrinya. Lalu dibawalah ke pinggir sumur Lalu di tepi sumur, dia bilang suaminya Dek, dek, dek coba kulihat itu sumur, masih ada air Begitu dia didorong suaminya masuk uh, Rasai kau ngomel silahkan di situ Dalamnya ini sumur 14 meter lalu Kalu suaminya merokok-rokok di pinggir sumur, tiba-tiba ada makhluk, besar tinggi, gemuk, gemuk naik kaget suaminya, siapa, siapa kamu? kamu? saya iblis jin penunggu sumur ini, saya, saya sudah 400, 400 tahun dalam sumur ini, dalam sumur ini. ada perempuan, perempuan ngomel terus di dalam enggak <tis> <tis> <tis> bentar saya, masya